Maloha, guys, sekali ini kita mau jalan-jalan lagi ya. Ini tujuan kita jalan-jalan kali ini ke Desa Abail. Kalau nggak salah, guys, Desa Abail ada air terjunnya di situ. Kita mau jalan-jalan dulu, Desa Abail ke... Uh, hanya desa Abail ini di air terjunnya itu tidak ada apa namanya? tidak ada tapi bukan tempat objek wisata, guys. Jadi kita mau coba-coba jalan dulu ya mudah-mudahan dengan kita jalan ke situ nanti suatu saat jadi objek wisata dan bisa jadi tempat keramaian eh, yang bisa dikunjungi orang juga dan semoga juga nanti tempatnya juga bisa dibenahi sama pemerintah daerah setempat ya, guys ya. Mudah-mudahan ya. Oke, doakan kita guys ya. Kita mau jalan dulu menuju ke sana. Perjalanannya kurang lebih dari kota itu ya paling setengah jam Setengah jam dari sini ke sana perlu menit. Nanti sampai di sana kita masuk ke dalam hutan yang lagi guys. Nah, masuk ke dalam hutan yang lagi itu kurang lebih katanya setengah jam juga. Oke guys ya. Subscribe dulu ya, like, share. Doakan kita semoga tidak kenapa-kenapa di jalan Semoga selamat sampai tujuan guys Nanti pulang juga selamat sampai tujuan Kita ketemu di sana lagi Ciao Aloha guys Yes Alhamdulillah Kita ada sampai nih guys Di jalannya Tuh Jalannya di dalam sana guys Kita harus ke belakang sana jalan lagi Kurang lebih 30 menit Katanya Baru kita sampai di Air terjunnya guys Air terjun Abail Di desa Abail Nah, ini katanya itulah guys. Belum pernah apa namanya ya, belum pernah dijadikan objek wisata. Jadi orang-orang jarang kemari, paling warga warga setempat aja. Oke, okay, guys ya. Tuh akan kita jalan ke sana. See you sampai di dalam. Guys, kita baru 10 menit jalan, guys. Nah, ini baru 10 menit jalan. Kita mau jalan lagi ke sana. Oke, yuk. Sampai jumpa di sana nanti. Yes, alhamdulillah kita sudah sampai di air terjunya sudah guys di belakang ya alhamdulillah kita sudah sampai ya kita coba mau main-main dulu menelusuri dulu kita lihat dulu situasinya nanti kita coba juga naik ke atas itu ya mudah-mudahan bisa ya naik ke atas itu oke sampai ketemu lagi guys Guys. Nah, Alhamdulillah kita udah sampai lagi di camp kita. <laughs> ya. Sekian dulu guys video hari ini jalan-jalannya. Kalau kalian suka video kita jalan-jalan berikutnya like, comment, subscribe ya biar kita buat video selanjutnya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.